salam salam salam damai toleransi NKRI hidup matiku garuda selalu tidak ada salam berjumpa kembali dengan saya Agus Chris Netzerplar ya, oke di hari